persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah pencipta alam semesta, dari mula asal hidup kami. Tuhan, aku datang ke hadapanmu karena aku merasa ada kutukan dalam kehidupan bisnisku. Setiap kali aku memulai satu bisnis, selalu saja ada rintangan yang menghalangi kemajuannya. Sering kali, kalau aku sudah mengadakan transaksi yang kelihatannya akan menghasilkan buah, tiba-tiba saja ada pihak lain yang membatalkan transaksi itu. Tidak jarang juga, ikatan bisnis juga dibatalkan secara sepihak oleh partnerku. Hal ini terjadi berulang kali, sehingga aku hampir tidak mau berusaha lagi. Aku sudah kehilangan banyak modal dalam bisnis ini, Tuhan. Aku takut bahwa semua ini adalah akibat dosa dari kutukan yang terjadi dalam keluargaku. Kalau pohon keluargaku pernah berdosa, sehingga aku menjadi korbannya, Tuhan, sekarang ini juga ampunilah dosa mereka dan dosaku sendiri. Kalau kegagalan ini adalah akibat kutukan yang diterima keluargaku, Tuhan, lepaskanlah belengguku. Tuhan, lepaskanlah belenggu kutukan itu dari diriku dan keluargaku. Aku minta demi nama Yesus, semua kutukan dalam diriku, keluargaku, dan bisnisku terhapus semuanya. Tuhan, Aku percaya, setelah ini bisnisku akan berjalan dengan lancar, karena aku sudah bebas dari kutukan yang menghambatnya. Semoga malaikat agung Santo Mikael juga selalu melindungi aku, bisnisku dan keluargaku, sehingga kekuasaan kegelapan tidak akan mengalahkanku lagi. Tuhan, terima kasih atas perlindunganmu.